berikut update harga cabai merah keriting di pasar tujuh ulu kota Palembang hari ini Kamis 27 Oktober 2022 harga cabai mulai mengalami penurunan drastis dibandingkan bulan lalu harga cabai merah keriting di pasar tujuh ulu kota Palembang dikabarkan terus mengalami penurunan harga dibandingkan bulan lalu yang mencapai angka Rp50.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya salah satu pedagang Ari, 32, mengatakan bahwa penurunan harga cabai ini disebabkan karena musim panen yang terjadi di kalangan petani cabai. Petani lagi panen cabai jadi stopnya melimpah, katanya saat diwawancarai seipoku.com, Kamis, 27 Oktober 2022. Lebih lanjut dia juga menyebutkan bahwa dengan penurunan harga cabai ini konsumen sudah mulai banyak yang membeli cabai dalam jumlah banyak. Hal tersebut karena sejumlah konsumen sempat menekan pembelian cabai merah keriting saat harganya melambung tinggi yang disebabkan karena minimnya jumlah produksi. Karena beberapa bulan kemarin harga cabai sempat mahal jadi sekarang pembeli banyak yang balas dendam, mereka kalau beli sampai 2 kg bahkan, lanjutnya. Adapun harga cabai merah keriting di pasar 70 ulu kota Palembang saat ini melandai di angka Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Perbedaan harga ini biasanya karena kualitas cabai, mungkin ada pedagang yang baru stok dan cabainya bagus jadi harganya rp ribu rupiah dan mungkin yang agak murah itu karena cabai kemarin. Lanjutnya, sekian harga cabai untuk tanggal 28 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.